Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang eh, Ketujuh sembilan ya, surat sembilan tahun, sembilan Ini eh, terakhir daripada eh apa <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Talibul jaza. Ini tajuk. Talibul jaza. Artinya pencari pahala, pencari balasan Allah. Kita sudah bincang tentang ada perbedaan menggunakan kata ilmu dan makrifat di dalam. Uh, alam tasawuf, dunia tasawuf dan sebabnya sudah kita jelaskan adalah kecemburuan mereka menyebut ilmu itu pengetahuan yang masih mujmal belum dipraktikalkan tapi makrifat adalah ilmu yang Tafsil Dan ma'rifat adalah ilmu Hasil indrawi Ilmu ilmu itu hasil indrawi Tetapi ma'rifat adalah Dari kebersihan hati Yang menimbulkan Ketajaman Memahami idrak Yang mereka sebut Wijdan Atau zauq Mawajid padahal apapun yang dicapai oleh eh, seorang ya, pengetahuan ilmu apapun yang paling rahasia sekalipun tetap ilmu dan orangnya disebut ala alim dan memang tidak ada nama lain yang lebih eh, Lebih Mencakup ya, Lebih halus Namun tradisi sufi berbeda ya, Mereka menyebut al-arif Untuk Orang yang bukan hanya Menguasai ilmu Tapi telah Bersih hatinya Mendapat bimbingan Allah Dan syuhud Maka itu disebut ma'rifah orangnya al-arif artinya al-arif ini di atas al-alim karena memang asalnya atas kecemburuan ya, golongan sufi terhadap ulama mereka yang disamakan dengan ulama lain kita sudah menjelaskan perbedaan kata ilmu dan kata ma'rifah ternyata memang ilmu lebih dan kita sudah menjelaskan hakikat ilmu berdasarkan dalil dalil Al-Quran dan hadis bahwa ketika seorang sufi berbicara tentang marifat pun dalilannya tetap ilmu di Al-Quran menggunakan ilmu satu lagi kita telah terangkan bahwasanya Al-Quran menggunakan kata ilmu untuk mengetahui yang gaib untuk syuhud, tetapi menggunakan kata ma'rifat untuk mendengar. Nah, kemudian di sini tajuk terakhir ini pemburu pahala, pencari pahala. Ada perbedaan yang sangat halus sekali, dan memang susah untuk dipahami. Ini. Telah dipahami dicapai oleh Imam Ibnu Arabi Perbedaan antara Al-alim wal-arif Berdasarkan dalil Al-Quran Imam Ibnu Arabi memahaminya Apa Imam Ibnu Arabi berpendapat bahwa Kata Al-arif yang digunakan dalam Al-Quran itu masih mencari pahala Sedangkan orang supi Dengan kata Al-Arib itu orang yang sudah ingin Allah saja Tapi faktanya dalam Al-Quran Ternyata tidak Memang beliau Berkali-kali dalam kitabnya berupaya ingin mengembalikan kata Al-Alim Menggantikan Al-Arib Tetapi Katakan kata Al-Arib di zaman Kehidupan beliau itu sudah lebih 200 tahun Digunakan oleh Umat Islam Pada saat itu mereka mengerti Bahwa sebetulnya al Arif ini hanya Karena kecemburuan Ini sangat halus Memang ya Betul-betul Orang yang teliti sangat mengetahui istinbat ini katakan <tuh> yaitu ayat Al-Qur'an yang berbunyi rabbana amanna faktu bna ma'asyhidin Ini sambungan ayat yang sebelumnya tadi yang kita baca sebelumnya itu wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktu bna ma'asyhidin Ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul ya, Kamu melihat air mata mereka bercucuran Para sahabat ketika mendengar Rasul membacakan wahyu Mereka menangis mendengarkannya Kenapa? Mimma arafu minal hak? Karena mereka tahu itu dari Allah Lalu mereka berkata Rabbana amanna Wahai Tuhan kami Kami percaya Faktubna Maka catatlah kami ya, Termasuk orang yang Atau catatlah kami Agar berkumpul bersama Orang yang syahidin Orang yang menyaksikan Bukan hanya mendengar Dari mana kemudian dalil pahalanya, sambungan ayatnya, wa wa ma wa rabbuna ma'al salihin, wa wa ma Mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan mengapa juga? Kami tidak percaya kepada apa yang datang kepada kami dari Allah Sedang kami sangat ingin agar Allah memasukkan kami Kemana? Ke surga Kemasuk, eh, Memasukkan kami kemana? Rabbuna wahai Tuhan kami Ma'al salihin Ini kan sambungan ayatnya masih orang yang mendengar Yang makrifat itu Kemudian ayat berikutnya Allah jawab pak Asbahum, ya. pak Asbahumul Lahu bima jannat yang tajri mintahti anhar. Maka Allah berikan mereka pahala sebab apa yang mereka minta, yaitu surga yang mengalir di bawahnya. Nah, ini. Imam Ibnu Arabi telah menunjukkan bahwa kata ma'rifat tidak tinggi dalam Al-Qur'an masih pencari pahala. Ya. Sedangkan wali istilahnya syahidin, siddiqin. Lihat di bawah Al-Qur'an di bawah Raghab itu. Orang yang taat kepada Allah dan rasul mereka adalah orang yang bersama orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepadanya dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul Ya Adalah orang-orang yang Mengenal Allah ya, Ini masih Ayat eh, Menjelaskan tentang Orang ma'rifat itu Masih ingin Disamakan dengan orang yang siddiqin Orang syuhada Orang syahidin <Sessizuk> Maka dua ayat ini dan Yang serupa itu Allah ya, telah Membebaskan bagi pemiliknya Dari pencari ganti Pencari pahala Karena mereka memang ya, Tidak mencarinya Bagi orang yang telah melakukan Ketaatan baik berupa perkataan Maupun perbuatan Ia telah percaya bahwa perkataan dan perbuatannya Hanya sekedar ingin dekat Dan cinta Semua itu merupakan pengakuan Bahwa ia adalah hamba yang sebenarnya dan hakikat pengakuan tersebut adalah mengetahui ilmu penghambaan jiwa. Wah, hakikat Tuhan al ilmu biu mengetahui kepada ke ibu ke kehambaan jiwa yang dengan tawadu itu adalah orang-orang sidikun. Adapun pencari pahala dibuka surat 91 itu amal ajaza wa adapun para pencari balasan adalah orang yang merasa yakin bahwa mereka para pemilik hak mereka beramal ibadah hanya karena mencari dan mengingini balasan pahala maka jelas arif itu bukan alim Ilmu itu punya keutamaan di atas ma'rifat. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Arabi berkata, <tahu menaraf fork> <Nasibayu> "Saya mohon maaf atas nama sahabat-sahabat kami," kata beliau, "karena mereka menjuluki menggelari orang yang memiliki makom tersebut sebagai Al-Arif." bukan al-alim padahal penggunaan gelar al-alim lebih utama dan lebih tepat dilihat dari berbagai sisi. Tidak ada alasan bagi orang yang sudah tahakkuk untuk lebih cenderung pada sebutan al-arif dibanding sebutan al-alim karena hukuman itu akan dijatuhkan kepadanya berdasarkan pengakuannya. Qulillahi summadarhum. Katakanlah Allah saja Ya, yang lainnya, biarkan saja mereka berdasarkan pemahamannya, berdasarkan dan lain sebagainya. Maka, maksudnya Imam ibnu Arabi, ya, di terakhir muka surah surat itu, meskipun orang sufi tetap berpegang dengan arif, bukan alim, tapi maksudnya alim sebetulnya. Karena dia meletakkan kata arif setelah alim ya. Dan dia mengatakan bahwa dia arif, ma'rifat ma Maksudnya juga ilmu, tahu Perbedaannya hanya lafaz Maknanya sama saja ya. Maka jika engkau mendengar ada perbedaan pendapat Di kalangan kaum supi ya, Maka carilah Misalnya engkau hanya akan menemukan perbedaan tersebut hanya dalam tataran kata bukan makna Ketika orang sepi menyebut ini Coba pahami Kaji Atau tanya kepada mereka Mereka akan mengatakan bahwa ya Kami mempunyai istilah saja, katakanlah istilah saja itu ya Bukan maknanya itu, tapi istilah saja karena ilmu itu punya istilah, bahasa itu kan hanya tempat menyimpan makna. Seperti belahlah dadaku tidak akan kau jumpai di dalamnya hanya namamu di sana. Ya, ini belah dada dan lain sebagainya itu. Kata-kata ya, yang berbahaya itu. Membelah ya, dadakan membunuh. Tapi kata-kata ini diambil untuk menyimpan makna makna yang tidak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata, karena kalau diungkapkan kata-kata harus ada ada stressing, ada intonasi yang ya, saya ini sangat cinta ini kan, ya, tidak indah, tapi ketika ya, ambillah sebilah pisau belahlah dadaku. Indah Ini simbol yang ya, Dipakai oleh orang sufi Untuk mengungkapkan di balik kata-kata Yang maknanya Tidak boleh diungkapkan Tidak dapat diungkapkan dengan bahasa biasa Maka dia Menggunakan bahasa batin Bahasa yang maknanya Terlalu batin Bukan zohir maknanya Bukan zo maknanya Bukan makna yang dari lafal yang zahir Tapi makna dari lafal yang batin Nah ini Apa? Orang sufi Termasuk Istilah-istilah yang ada Yang dipakai oleh orang sufi Tajalia Tajalia ya. Kita akan sedikit nanti menyinggung di bab yang terakhir tentang al-ibara wal-isyarah. Bagaimana orang sufi banyak menggunakan kata isyarat kata rumus, kata simbolik. Nah, kita akan pelajari nanti malam Insya insyaAllah. Nah, terakhir, al-imam Ibnu Arabi berkata, وَإِذَا تَحَقَّقَكَ مَا jika apa yang telah kami singgung Dan maksudkan telah dipahami Maka terserahlah Orang mau berkata apa ya, Semaunya sila Semua argumentasi yang bertentangan Dengan apa yang kami utarakan Tidak dapat diterima Orang yang mengatakannya mesti bertobat Dan meminta ampun kepada Allah Ya, artinya jika dikatakan bahwa ilmu kemaripat memang ya, lebih tinggi dari kata al ilm, ya, Imam Ibnu Arabi mengatakan bertobat, tetapi jika dia mengetahui bahwasanya itu hanyalah eh, istilah yang dipakai oleh orang sufi maknanya sama sebetulnya ilmu, karena dalil dalilnya ilmu semua adalah Al Qur'an. Dia tak jumpa dari lekata ma'rifat Justru di Al-Quran Dari lekata ma'rifat masih mencari pahala Sedangkan orang-orang supi Bukan orang yang mencari pahala Kenapa pahala itu memang Allah sudah berikan ya, Sebagai imbalan Dan Allah maha pemurah Maha kaya ya, Yang mereka cari adalah Si yang pemilik pahala itu Aku berbuat untuk Yang memiliki pahala Allah itulah sebetulnya pahala yang sesuai yang diberikan oleh ya, Allah ya, kepada makhluk-Nya. Nah, mereka punya pengalaman, ya, punya katakan mereka orang-orang aulia itu orang-orang yang betul-betul mengamalkan dengan zahir batin, maka dia punya testimoni terhadap ya, pengalaman syariat itu. Bagaimana memahami amal ibadah Ya. Baiklah Tuan-tuan dan tuan-tuan Kita habis Bab ketiga ya. Kita akan sambung nanti malam lah Bab yang keempat itu Namun dari awal ya, Saya sudah eh, Mengatakan bahwa Mungkin tidak sedetail Yang semestinya Pembahasan al wali isyarah kena ya, Tak cukup waktu dua jam Kalau saya ya, Tak ada apa-apa hal yang mengejut Esok pagi saya di Kuala Lumpur Ada Ada program lah 10.30 pagi Dan saya naik kereta nih malam ini ya, Kalau tidak ada itu mungkin saya minta persetujuan untuk kita bincang Kitab ini 7 jam lah, Dari pukul 9 misalnya 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 Subuh lah tuh. Ya. Kalau kita nak detail sangat. Tapi insya Allah jika ada masa nanti Kita boleh bincang satu hari Di kita ini ringkas Saya boleh buat satu kertas kerja Yang menambahkan ya, Atau masih tersimpan dalam laptop saya Tajuk yang terakhir ini Yang asalnya itu yang panjang Yang di sini sudah ringkas Kita akan kaji Insya Allah Sebelum itu saya ingin menjawab beberapa soalan Pertama uh, Macam mana nak pilih mursyid Yang berpangkat khalifah Bukan wakil atau naib Eh, di zaman sekarang mungkin apa perlu adanya mengetahui eh, bukti ya maka tanyakan kepada mereka apakah anda memang kan sekarang tertulis izin itu kalau dulu tak dulu Artinya Belum ada penipuan Belum ada manipulasi Belum ada pengaku-pengaku Jadi tak ada yang namanya ij Sijil ya. Ijazah itu tak ada Entah mulai abad berapa Ulama Suti juga mulai ada Sijil Ada ijazah Mereka pun membuat ijazah wakil Ijazah ya Khalipah ya, Istilahnya bukan Khalipah Ini kalau dalam Tarekat Saziliyah Ada ijazah eh, Irsyad istilahnya Ada irsyad Irsyad itu adalah Pembimbing, ya, pembimbing. Mursyid Murobbi, khalifah Itu sama dengan istilah itu maka akan tertulis di sebuah ijazah itu aku izinkan engkau irishad gitu. atau ada yang menulis kata-kata ya aku angkat engkau sebagai kalipahku ada kata-kata begitu tapi jika hanya diizinkan untuk ya, membayat orang oleh gurunya itu wakil Ya. Saya me, Belum lama mengetahui beberapa tahun ini Bahwa di Nusantara ini Apa ya eh, Kurang teliti ya Para pengamal tasawuf itu terhadap perkara ini ya. Tak tahu kenapa Sebabnya Ya, kami adalah mengkaji sebab-sebabnya. <tuh> Kalau dalam uh, tarekat Sazilia, misalnya, ada tiga izin yang diberikan oleh guru: pertama, izin zikir umum, wirid umum. Ini tal ini bayat bayat itu wirid umum mungkin seorang guru seorang mursyid itu punya lebih dari satu wakil untuk membayat 10 misalnya mungkin ini hanya diizinkan untuk membayat saja kedudukannya wakil bayat itu adalah hanya sebagai penyambung riwayat, torekot bukan hakikat, bukan tazkiyah, bukan diroyah. Orang yang diizinkan Membayat belum tentu diizinkan ya, mengupas, mensarah, atau tasawuf secara luas. Ya. Di sebuah tempat Mungkin tidak mungkin Mursyid itu selalu datang ke situ Maka ada muridnya izinkan Diizinkan untuk Membaikan Dan si murid ini masih dalam Di bawah tarbiah Gurunya Boleh jadi Satu ketika Murid ini tidak lulus Diambil izin itu Ya karena hanya wakil ketika beliau tidak ada. Ketika beliau tidak dapat melakukan pembayatan saja. Ada pun terbiah masih kepada gurunya tersebut. Bagaimana kalau guru wafat? Berhenti mestinya. Izin itu stop. Mestinya. Stop. Kecuali ada izin terus. Ya. Karena tasawuf itu mursid. Tarekat itu mursid. At-tariqatu hiya syaihu itu syaih Syaih itu maksudnya mursid Tapi di di, di di kita ini terus Akhirnya tasawuf hanya seremonial saja Zikir, zikir, zikir, zikir. Tak ada tarbiyah Ini manhaj ya? Ini tak tahu kita nak cakap bagaimana Karena jika kita men Membincangkan manhaj tasawuf Yang sebenarnya tarikatnya, ya, Akan banyak yang Tersinggung Di Nusantara ini Dan kita tidak ingin uh, Membuat suasana Yang pening begitu ya. Tasawuf itu kan hakikat Ya. Tasawab itu hakikat yaitu ihsan. Saya akan terang sedikit di sini. sawab ini kita tahu bahwa dalilnya adalah al-ihsan ya. ihsan definisi yang diberikan oleh nabi antakbudullah ka annaka tarahu kemudian fa'in lam takun tarah fa'innahu ya raq ulama ini adalah syuhud dan ini adalah muraqabah syuhud itu adalah hakika sedangkan muraqabah itu adalah tariqah Nabi menyuruh ibadah itu mesti syuhud, taruhkan syuhud Nah, orang yang dapat suhud punya hakikat. Kalau tidak punya hakikat maka tidak dapat suhud. Nah, ihsan ini tasawuf ini memerintahkan itu. Namun di dalam diri ihsan sendiri punya sistem untuk mencapai cara mencapai suhud itu, yaitu dengan muraqabah ini. Karena di sini Nabi katakan, kalau kamu belum dapat melihat, belum punya suhud, pak innahu Allah memberi maka berupayalah mintalah maka inilah torikot cara untuk mendapat suhud Allah akan memberikan suhud itu maka dibuatlah torikot maka akhirnya tasawuf itu ada dua ada torikot ada hakikat kita pernah mendaurahkan kitab al mutakamil ya kan konsep yang integral konsep yang sempurna tentang tasawuf Bicara tentang tasawuf mu'amalah, tasawuf mu'kasyafah. Itu adalah tariqah dan hakikat. Sebenarnya tasawuf ini. Tetapi untuk mencapai ini, di dalam diri tasawuf, punya cara untuk mencapainya, itu tariqah. Hakikat ini adalah batinnya syariat. Ya. Saya pernah mengumpamakan seorang yang Dulu orang dulu dinikahkan tidak cinta Kan saya pernah memberi ilustrasi itu Tetapi nikah Lalu orang tuanya mengajarkan kepada putrinya itu Yang dinikahkan Atas dasar tidak cinta Untuk melakukan Ungkapan-ungkapan cinta berdandan, Menghormati, menyediakan makanan Mencuci pakaian su suaminya Menyetrika Ya. Merapikan tempat tidurnya Memenuhi keinginan tidurnya Ini semua sederetan Ini ungkapan cinta Orang tuanya tahu Kamu tidak cinta Tapi lakukan agar tumbuh cinta Karena jika tumbuh cinta Dia akan ketemu dengan ungkapannya Baru ringan Ibadah ini Syariat ini yang kita lakukan di Zohir, itu ungkapan. Sebetulnya, dia timbul, muncul, lahir, dari hakikat, dari batin. Itu dari kecil sudah melakukan ini, tapi belum punya ini. Kita salat, jadikan ujian. Coba wanita tadi yang tidak cinta itu betul-betul dia diuji, diibtila, ditaklip, dibebankan oleh berbagai apa perbuatan, ungkapan cinta itu dia dibeban itu. Itu sebab syariat dikata beban. Orang sufi mengatakan ketika sampai hakikat suku itu taklip, beban sudah ti tidak ada lagi. Bukan tidak lagi salat. Tapi bebannya tidak ada lagi, karena yang melakukan ibadah adalah dia menyebutnya Allah. Katanya, "Akhirnya ini kan bahasa yang terlalu hakikat, sangat artinya sudah Allah yang ya salihin yang mengendalikan." Maka ringan, katakanlah orang melakukan dengan cinta itu ringan. Seorang istri menyediakan makanan dengan penuh cinta, letih-letih, dia lepas membasuh, lepas membersihkan rumah, menyediakan makanan. Dengan letih Baru saja dia merapikan anaknya ya, Membawa makanan kepada suaminya Senyum Bang makan Senyum Padahal letih sangat Ini ringan kena Ini tidak dusta Ini Ungkapan cintanya Kita berbuat baik kepada orang Kalau tidak punya cinta Oh beban itu Maka cara ibadah itu suhud tidak beban. Artinya, suhud itu seperti cahaya. Ini sinar, ya. lalu cahaya. Ini cahaya, ini syariat, sinarnya ini hakikat. Ini nih terbit dari sini. Seperti daun tumbuh dari batangnya, dari tangkainya umpamanya umpamanya seperti seperti bau durian keluar dari duriannya. Ini kita hanya baunya saja. Jangan-jangan ya. itu bau prisa, apa perasa. Ya, bukan bau durian betul. Tengok anak kecil suruh minta maaf kepada orang. Anak kecil sudah tak mau minta maaf karena minta maaf itu pekerjaan rohani. Anak kecil tak ada tak punya apa-apa. Anak kecil kita suruh memberi. Ini pekerjaan rohani. Memberi temannya tak mau. Bagilah anak kawan itu. Dilempar. Ya. Dan tidak sedikit kita. terus menerus menjadi anak kecil dalam ibadah. Karena bukan dari. Itu sebab Imam, Imam as sazili mengatakan. La habil ahdas. Walau kana ibna tis'ina sanah. Jangan jadikan guru anak kecil Meskipun umurnya 90 tahun Karena guru rohani itu adalah ya, Guru yang Kita mohon kepada Allah Agar Allah memberi hakikat Seperti yang ada dalam hatinya Itu, Nah kita lanjutkan ini Ini tasawuf Adalah hakikat Karena ini yang kita perlukan untuk mempunyai syariat itu. Nah, bagaimana kalau dia tidak mempunyai hakikat? Maka kemudian ditarbiah. ini ditajribah. Ada istilah tajribah, ada istilah tarbiyah, ada istilah suluk, ada istilah asair, ada istilah tahzib, ada istilah tazkiyah. Banyak sangat. Itu semuanya di dalam tarekat. maka tajuknya nafsu karena nafsu yang menghalangi hakikat ini bagaimana dibersihkan apa alat bersihnya syariat juga syariat yang sama itu alatnya sholat kita yang pertama ini adalah untuk tadi seperti orang perempuan yang tak cinta tadi lakukan ungkapan cinta agar tumbuh cinta itu saja sederhananya begitu contohnya oke apa yang ingin saya terangkan? Al-Mursyid adalah sahibul haqiqah. Si pemilik hakikat. Ya. Sahibul ma'rifah. Sebagaimana kita ingin mendapatkan ilmu, kita mencari orang yang di ada ilmu. Kalau kita ingin ma'rifat, cari yang di jiwanya ada Hakekat ya, Kita berguru ke situ Toib Nah lihat sekarang kita lihat Torikot bayat, zikir, mujahadah Ini tarekat Untuk mendapatkan Hakekat Nah Sekarang kita berguru kepada mursim Berarti Kita belum mempunyai hakekat masih ya, bertarekat wafat gurunya. Apa mengikuti orang mati? Kalau kita memang menyembah Allah, mengetahui bahwa hakikat itu dari Allah, bukan dari orang-orang sudah mati. Ada orang lain yang punya hakikat pindah, tapi ada tak mau pindah ya? Oke, okay. karena memang hubungan murid dengan guru, hubungan emosional. Ya, orang ditinggal istri mungkin tak langsung menikah selepas mati. Ya, kalaupun sudah ada calon malulah menikah ya segera-segera. Uh, -segera. oh, rupanya menunggu istrinya mati lah tuh. Ya, paling kurang dia tunggu setahun. Ya, ya normalnya tak dapat melupakan sekaligus istrinya wafat. Kalau ada juga nak na nantilah. Ya. Itu sah, boleh. Tapi bukan berarti tidak ada kecuali guruku. Ini agama apa? Itu taklid. Jika tasawuf memang hanya Allah, hanya untuk Allah, hanya dengan Allah, jelas. Ini juga satu yang salah dalam dunia tarekat. Jika dia masih bertarekat, lalu gurunya wafat, ya, tarekat ini yang ada namanya saziliyah, ya. Kodiria, ini ada namanya. Tijania, hakikat dari namanya. Ya, 100 guru tarekat. Hakikatnya sama satu. Allah punya. Ya. Nabi punya. Sudah. Jika wafat, kita bisa guru saja wapat. Kita masih merasa belum. selesailah siapa yang tahu, dia sendiri akan merasakan jika dia ingin Allah dia tahu bahwa dia masih perlu pindah Kemana? ke mana? ke Kodiriyah baru berapa wafat, pindah lagi ada pertanyaan apakah orang Sazili mesti kasih zili? tidak mesti kalau dia cari Sazili lagi, itu juga emosional tidak sedikit orang guru tarekat Kodiriyah wafat Lalu dia cari yang kau diria dapat jumpa, baru berguru dengan dia wafat lagi. Ya. Tak ada saksi dari gurunya. Kalau dia adalah pelanjutnya, kalau dia, ya Maka dia mencari lagi kau lagi dapat wafat lagi misalnya. Ada saya saya jumpa ada. Bukan bertanya kepada saya di mana ada guru kau Ya, saya anggap dia orang alim, tak enak saya merendahkan dia. Padahal man hajita sahub, ini hanya nama. Kodiria ini nama. Nama sebuah madrasah untuk mendidik agar mendapat hakikat. Hakikat itu tidak ada madrasahnya. Adanya di kalbu para wali, para mursyidin, apapun nama tarekatnya. Lalu bagaimana seseorang bertarekat sajiliah, wafat gurunya, kemudian dia bertemu guru khodiriah, baru dia di situ mendapat hakikat. Bahkan dia diizinkan sebagai orang yang mentarbiah. Lalu apa yang akan dia buka madrasah? Ya khodiriah kalau memang dia dididik di sini lama sehingga mendapat hakikat. Ada seorang yang bertarekat saziliyah misal. Kemudian sebetulnya dia termasuk orang yang istilah mereka lah hampir sampai. Bahkan orang ini diizinkan sudah menjadi wakil tetapi wafat gurunya. Nah kemudian ada seorang sheikh diri melihat bahwa dia patut untuk menjadi ganti khalipah dia. Bahkan seringnya seperti ini, ini Dilamar oleh seorang syekh ini Dipanggil ya. Maukah engkau bersama aku memegak, mem, mem, mem, Memikul amanat ini Biasanya mereka menjawab jika engkau percaya kepadaku aku gitu. Bergaul beberapa bulan berapa ya tidak Masanya tidak ada masanya Bukan macam orang mengaji di madrasah Setahun, dua tahun, tiga tahun, khatam Imma tidak wafat imma masih hidup Terus diberi khalifah Sementara dia punya pengalaman panjang Tentang tazkiah, tarbiah, tajribah, bayi, azikir, mujahadah Bagaimana ketika dulu di Torekot Shaziliya itu Lalu kemudian dia diberikan tiba-tiba Hakikat khilafah, irsyad ya, Oleh guru ini Kemudian guru ini wafat Maka tetap Torekot dia adalah sazili. Lo gak ketukar itu hakikat itu, ada hakikat itu wahid Kenapa? Karena dia belum sempat men mengikuti cara pendidikan dia tidak tahu caranya bagaimana. Yang dia dapat cara pendidikan itu di saziliyah, maka tetap dia tarekatnya sazili, tidak diubah. Karena tarekat itu adalah pengalaman bekerja, pengalaman mendidik dari gurunya. Adapun hakikat adalah anugerah Allah bukan anugerah guru. Guru hanya menyiapkan Allah yang beri. Tetapi Allah tidak dapat ditipu. Saya mendidik orang, saya tidak ada hakikat. Apakah Allah akan beri hakikat kepada Anda? Tidak. Bang, saya tidak punya. Anda jujur sangat ingin hak menjadi orang yang syuhud itu. ya Tidak, tidak dapat begitu. Ini hukum-hukum sebetulnya yang tidak yang jarang dibahas di nusantara, gurunya mati sudah berhenti, seolah-olah Tuhan itu gurunya ya. tak ada. Nah ini ini tarikat namanya. Nah yang diberikan irsyad itu adalah orang yang akan menyampaikan hakikat itu. Mursyid ini orang yang sohibul hakikat Kalau dia punya murid Dia dianggap khalifah Atau Dia disebut ahlul irsyad Ini berarti Murid ini sudah Mempunyai hakikat Kalau belum Mungkin dia dikasih wakil Bayat Misalnya Itu ya, Hanya sebagai wakil bagi Dari gurunya untuk Ketika gurunya wafat mestinya berhenti stop. Ya. Karena bahkan tidak sedikit ketika gurunya wafat tidak ada izin dari gurunya dia terus sambung dia menjadi mursyid. Ini akhirnya madrasah tidak produktif tidak melahirkan apa-apa. Ya karena tidak ada yang sambung saya sambunglah. Sayang, Tuan Guru ini dan, ya. banyak sangat. cash di Nusantara ini banyak sangat. Ya. Saya tidak ingin menyebutkannya. Saya ingin memberikan paham yang benar saja. Man haji yang sahih. Nah, ini biasanya wakil bayat. Ini adalah khusus zikir bayat. Istighfar, selawat, dan... Apa? La ilaha illallah Itu kan zikir, ini, ini, ini kan wirid tarekat umum, semua tarekat wiridnya ini. Adapun hizib, rawatib, selawat, itu mariwayat. Ya. Tidak dia sebagai wakil talqin pun, kita ketika diberi misalnya oleh orang sufi, kita boleh meriwayatkan kepada yang lain. Tidak masalah, itu bukan... Bukan wirid tasawuf. Hatta hijib-hizib. Itu sebab orang kodiriyah membaca hijib sajiliah. Orang sazilia membaca wirid kodiriyah. Ya, apa hijib atau aurad atau rawatib. Atau, tak ada masalah. Itu doa. Siapapun boleh mengambilnya, meriwayatkannya. Dan memberikannya kepada yang lain. Tetapi bayat hanya izin. Nah ada disebut ya, wakil. Hus, zikir khusus Kalau ini kan la ilaha illallah salawat. Kalau ini yang zikir Allah Ini kalau di dalam sajiliah Zikir Allah Kalau ini yang disebut wakil bayat ini adalah Zikir umum La ilaha illallah Salawat dan istighfar ya, We're the lah Umum gitu. Setiap yang diberikan ini Belum tentu diberikan ini Kalau diberikan ini berarti sudah diberi, diizinkan ini yang ketiga adalah irsan Ini satu, ini dua, ini tiga Nah kalau dibeli irsan Ya diizinkan membayat Ya diizinkan Atau zikir khusus ini Zikir Allah dan khalwah ya. Maka ketika seorang Kamu boleh membayar dan boleh mengkhluahkan Berarti ini dua dia punya izin Umumnya tiga, adapun cara pembagiannya, itu tergantung masing-masing guru, berbeda caranya. Tetapi mereka bukan sahibul haqiqah. Itu yang penting. Sehingga ada orang mengaku, memang kamu pengganti guru? Tak ada sih guru cakap, tapi saya dalam mimpi. Tah, tah, tah, tah, tah, tah, tah. Ya. Itu namanya dia bermimpi. Ya. Jangan dengar orang yang bermimpi. Kita bukan ingin orang yang bermimpi, ingin orang yang jaga bermimpi tidur pula nanti kita dengan dia. Kita ada. Kalau ada pernyataan lalu mimpi itu mimpi itu istiqnas. Ya. Mimpi itu adalah apa namanya memperkuat lain hal. Nah biasanya kalau zaman sekarang para guru ini memberi ijazahnya kamu ijazah wakil ini baiat saja kamu ijazah zikir khas dan khalwah kamu ijazah adalah izin irshad ya jika kita ingin tahu ya lihat punya enggak kalau gitu. tak ada cuman ada isyarat-isyarat susah ya Kalau dulu memang tak ada tak ada tertulis Kalau dulu Tetapi orang dulu jujur Dan ada saksi-saksinya Kami pernah tanya seorang Saif Apakah ada tertulis? Tidak Tapi ada ucapan Yang dikatakan oleh seseorang Kepada seseorang Kasih tahu si Muridku Atau anakku itu Ya. Teruskan apa yang aku lakukan. Aku izinkan semua apa yang aku lakukan. Zaman ulama dulu yang tidak belum ada kan abad 20 kan ada ada ada, ada ijazah-ijazah itu abad 20 ijazah izin-izin ini. Nih. Sebelumnya ulama kita pun tak ada. Bahkan mungkin sampai sekarang ulama kita ada yang tak guna mem, belum tak menggunakan ini. Tapi mesti ada saksi, ada atau dia dengar sendiri Tak ada saksi pun dia dengar sendiri ya, Dia mengaku Kalau dia mengatakan aku dengar sendiri Ustaz guruku mengatakannya Sudah pasal orang yang terpercaya Tak ada urusan ya. Seseorang bertanggung jawabnya Kepada Allah langsung masing-masing ya. Nah itu Persoalan yang pertama itu Bagaimana mengetahui Dia adalah e, Mendapat izin irsyad Tanyalah Apakah anda gitu. Kita mungkin bertanya itu Masih tabu ya Memang dari dulu pun Cara orang masuk tarekat itu adalah Pertama sekali Dia mesti sidik gitu. Yang pertama sekali dia mesti sidik bahwa dia ingin Allah Yang kedua Dia berdoa Kepada Allah agar Bertemu dengan orang yang membimbingnya ya. Yang ketiga dia mesti melihat Bahwa Guru yang didatanginya adalah Memang dia mendapat izin Ya Kita boleh bertanya Betul dia ada gurunya ya Artinya ada, ada gurunya dia Ada silsilahnya Itu yang dimaksud izin itu ada gurunya kalau orang sudah mengatakan e, Guru saya itu Si Abdul Qadir al-Jilani langsung Saya bertemu di gunung jerai misalnya Tinggalkan ya. Itu orang gila sedang cakap Tak ada agama Tidak boleh begitu tidak kuat ya. nah. Ini agama ya. Ada madrasahnya, ada terbiahnya Ada ilmunya, ada Kenapa tiba-tiba dia dapat dari gunung atau bertemu Nabi Hidir di laut. Dia tenggelam tujuh hari, tujuh malam di laut. Ditolong oleh Nabi Hidir itu urusan dia. Keselamatan Allah. Ya, dia Allah bagi keselamatan. Bukan nak jadikan dia sebagai pendai. Banyak-banyak kes -banyak di Nusantara ini. Yang memang kita perlu teliti. Setan, pengaku-ngaku itu ramai sangat. Ya boleh jadi ulama-ulama belakangan ini Akhirnya memberikan tausik Tertulis ijazah itu karena... hmm. Taib. Yang kedua golongan majizub. boleh ke golongan majizub itu diikuti Jalannya ya. Tak perlu ditanya-tanya lagi lah Orang gila boleh diikuti Orang gila tak boleh diikuti macam mana ya. Kalau maksudnya yang majizub itu Yang gila-gila itu Kenapa orang gila diikuti Ya. Tak ada. Apa maksud majizub hmm, Majizub pula. Dan pembagiannya. Sebetulnya, sebetulnya istilah majizub itu ya, tasawuf ini, nah ini tarekat ini, tarekat ini, ini ya. Tarekat ini ini, ini adalah madrasah jazbah. Ini tarekat ini jazbah. Disebut jazbah ilahiyah. Jazbah ilahiyah itu begini. Orang yang dekat dengan Allah, yang kenal, makrifat wali dengan Allah, itu orang yang ditarik oleh Allah. Jazbah itu ditarik untuk dekat, untuk ingat, untuk rindu. ya Apa yang Allah berikan kepada dia sehingga dia itu dekat ditarik jazab oleh Allah Akhlak akhlakmakt sifat karakter Nur ke dalam kalbunya itu ruhnya ya. Allah berikan itu sifat-sifat terpuji itu sifat-sifat mulia Allah maka kalau sifatnya Allah berikan maka sifat itu kembali kepada zatnya dan itu sebab dia rindu kepada Allah itu sebetulnya ya, maka bukan dia yang mendekatkan, maka mereka mengatakan tu Rabbi bi Rabbi. Aku dekat dengan Allah, aku dekat kepada Allah dengan Allah. Aku kenal Allah dengan Allah. Dengan sifat-sifat yang Allah berikan maka ya Dia mengenal Allah. Itu jazbah dan tarikot itu madrasahnya jazbah karena tarekat itu ya, adalah madrasah untuk membersihkan nafsu agar Allah menuangkan ke dalam hati yang dihalang oleh nafsu, nafsu dibersihkan, disingkap ya, agar Allah menurunkan hakikat disebutnya. Hakikat itu ada sifat-sifat terpuji itu, hakikat itu. Tapi ini di hakikat ini berada di mana, berada di kalbu gurunya. Nah, sekarang kita bertanya, seorang guru punya murid 200 misalnya, apakah hati-hati muridnya itu? Misalnya gurunya mempunyai cahaya misal, 90 misal, apakah setiap murid itu mendapatkan 90 Tidak, tergantung istilah istilah mereka, tergantung istilah atau tergantung mereka, tergantung keadaan mereka maka mereka mengumpamakan aliran elektrik satu pusat di tepi jalan tiang besar ya itu pusat elektrik, lalu dikalirkan ke sini setiap bolham itu mungkin kalau dia memang 50 watt 50 watt saja, yang 100, 100 watt saja tetapi sumbernya dari situ itu perumpamaannya seperti itu Ya, seperti dalam dunia dalam uh, apa uh, dalam warisan biologis pun demikian. Tidak semua keburukan bapaknya turun ke anaknya. Mungkin ada kebaikannya yang turun, ada yang kebaikannya saja, ada yang keburukan semuanya, ada yang kebaikan kebaikan. Tergantung kalau secara akidahnya ya tak tergantung takdir Allah kehendak Allah itu. Karena bukan guru. Kalau guru yang memberikan Ya Anaknya semua Atau anaknya lebih dulu Tapi malah ramai anaknya tak dapat Karena anaknya malah kurang ajar Dengan orang tuanya Tidak ada adab Tidak dapat Karena Allah yang bagi Itu jazab namanya Semua orang yang Arif itu orang yang majidum Ini asal kata jazab Namun Ketika seseorang keluar daripada tarbiyah atau tariqoh Maka dia keluar menjadi seorang sufi Nah sufi ini ada dua Ada yang menjadi syekh mursyid tadi Ada yang tidak Maka dia dibiarkan majdub terus Majdub ini istilah yang khusus maka mereka membagi dua, ada jazab murid, ada jazab arifin. Ada majzub mutlak, sudah. Yang ditanya ini adalah majid mutlak yang gila-gila itu. Itu tidak dijadikan mursid bagaimana kita mau ikuti jalannya. Tapi bagaimana kalau ada orang majzub ngaku Mursyid Berarti itu bukan supi. Itu kutni. Kalau supi kan wal, kalau kutun, kutni kan katon, bukan itu mungkin orang gila, orang bodoh, orang ya bomoh mungkin. Baik. apa apa maksud Ahli Supi yang mengatakan aku Allah? Adakah kita perlu ambil makna batin? Iyalah. Kalau ambil makna zohir Bahaya ya. Seperti ada orang bertanya Anda siapa? Saya adalah syarikat pulan oh loh, Kenapa syarikat jadi menjelma ya, Atas nama syarikat Saya, syari, saya syarikat itu. Ya, itu kan bahasa itu. Ditanya Mana wakil madrasah Muhammadiyah misalnya mana madrasah Ahmadiyah antamahmadi ya saya Muhammadi. Ya, Ahmadi saya Ahmadi ya, itu kan nama madrasah ya maka kata anal anal hak adalah uslub hikayah bahwa dia dengan singkat menceritakan bahwa semua dia datang dari Allah ya Kenapa kisah Syekh Siti Jenar yang dia cakap dia itu Allah dihukum bunuh oleh pancung. Tidak ada, tidak ada cerita hukum bunuh, hukum pancung itu cerita Belanda, palsu. Siti Jenar mati biasa, mati terhormat. Ya, hanya masalah politik dicari oleh kerajaan mau dipenjara. Lalu dihalang oleh Sunan Gunung Jati. Ya, dan diselamatkan oleh Sunan Gunung Jati. Kuburnya ada di Cirebon sampai sekarang. Lalu ada para bomoh-bomoh mengatakan ini keris yang bekas membunuh Siti Jenar. Ada tujuh orang yang mengaku. Ada pedang, ada keris, ada macam-macam. Katanya itu bagaimana ada tujuh keris. Ya Salah satunya ada pedang, ada keris, ada belati. Katanya itu alat yang dulu dipakai untuk membunuh Siti Jenar. Ya, tidak betul. Apakah maksud hilang diri dalam diri? Hilang diri dalam diri. Ada istilah fana ya, fana, fana itu adalah orang yang eh, apa? sudah bersih penyakit nafsunya. Orang hidup dengan nafsunya, orang hidup ya, dengan sifat-sifat buruknya. Sebetulnya sifat-sifat buruk itu adalah orang hidup dengan kemiskinan, ketiadaan sifat-sifat baik. Maka mesti apalah yang dikata Kalau orang tidak punya sifat baik berarti sifat buruk Maka Al-Quran pun mengatakan buruk itu zulumat Zulumat itu gelap, gelap itu tidak ada Tidak ada sifat Dan tidak ada itu itulah sifat kita Maka sifat kita bukan ada, bukan baik ya, Bukan sabar, bukan ridho Itu sifat Allah Apabila Allah bagi maka dia hidup dengan sifat Allah Maka dia melihat bahwa ternyata dia tidak ada itu mulanya begitu sebetulnya Orang yang tidak punya sabar mengaku Aku ini sabar tahu Aku sudah sabari kau setahun itu tak punya Tapi ketika Allah bagi sabar Bahkan dia pun tidak tahu kalau itu sabar Kalau tidak ada wahyu itu sabar Dia tidak tahu kalau itu sabar Yang ada Allah menolongku Karena jiwa itu fitrah Allah yang mengaturnya Wa min ruhi Kulir min amri rabbi Ya, orang sufi punya bahasa itu Nah inilah salah satu ya, Korban Paham-paham ya, yang keliru Ketika dia mendengarkan istilah-istilah hakikat Dari sudut Islam Suatu ilmu itu yang membincangkan tentang Oh ini sudah ya Sudah tadi Baiklah Muslimin-muslimat yang berbahagia Kita tutup pengajian ini ya kita sambung nanti insya Allah mbak ada isya ya pukul sembilan setengah ya kurang lebih lah kalau boleh bisa tuh pukul sembilan suku sembilan eh, lima menit boleh mulai pengajian ya, kalau boleh awal lah sikit. karena rasanya saya nak habiskan paling sepuluh setengah itu sebab bukan karena saya nak Bali awal eh, Saya katakan bab terakhir ini panjang Memang eh, Selama ini Bab terakhir ini Susah saya Kalau di masanya hanya dua jam tiga jam itu susah Saya sudah coba Kalau secara detail 7 jam itu. Ya, Maka kita baca juga nanti malam Kita baca juga dengan singkat Dan harap-harap setengah -harap kita boleh Selesai, Insya Allah. walhamdulillah al-Fatihah.